Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup kita sebagai manusia tentu tak luput dari berbuat dosa, karena kita bukan malaikat. Pun tidak selamanya berbuat dosa, karena kita bukan setan yang selalu ingkar. Setiap penyakit ada obatnya. Begitupun dengan dosa, obat dari perbuatan dosa adalah taubat, karenanya kita tak boleh berputus asa. Hakikat dosa Dalam ajaran Islam, dosa adalah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam Dosa juga dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hakikat dosa dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dosa besar (kafirah) dan dosa kecil (sakirah). Dosa besar adalah dosa yang sangat berat dan memerlukan taubat yang sungguh-sungguh untuk menghapuskan dosa tersebut. Dosa besar antara lain seperti mempersekutukan Allah, membunuh, berzinah, merampas harta orang lain secara zalim, serta menuduh orang lain melakukan perbuatan cinara. Dosa besar dapat mengakibatkan seseorang masuk ke dalam neraka jika tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Sedangkan dosa kecil adalah dosa yang lebih ringan dibandingkan dosa besar, namun tetap harus dihindari dan diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kecil antara lain seperti... Berbohong, sombong, membuang-buang makanan atau harta, memandang sesuatu yang haram, serta tidak memenuhi janji. Dalam Islam, dosa juga dapat dihapuskan dengan melakukan amal baik, beristighfar kepada Allah, serta memperbaiki hubungan dengan orang yang pernah dirugikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha pengampun dan Maha Penyayang. Maka, dengan bertaubat dan memohon ampun kepadanya, dosa-dosa dapat dihapuskan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. <SILENCIO> Hakikat taubat dalam Islam taubat dalam Islam adalah proses mengakui kesalahan dan penyesalan atas dosa yang telah dilakukan, serta memutuskan untuk meninggalkan dosa tersebut dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi di masa depan. Taubat juga melibatkan niat dan tekad yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah SWT. Ta Taubat adalah suatu tindakan yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada manusia. Dan Allah SWT menjanjikan pengampunannya bagi siapa saja yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubat harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yaitu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatan dosa tersebut. Berhenti melakukan perbuatan dosa tersebut dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, memperbaiki hubungan dengan orang yang pernah dirugikan akibat perbuatan dosa tersebut. Jika taubat dilakukan dengan syarat-syarat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Allah subhanahu wa taala maha pengampun dan maha menyayang dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seseorang melakukan taubat dengan sungguh-sungguh. Nah, Namun seringkali taubat bukanlah hal mudah bahkan tentang mendapat hidayah Allah subhanahu wa taala kita hanya diwajibkan untuk saling mengingatkan banyak cara yang bisa dilakukan untuk memotivasi seseorang untuk meninggalkan dosa salah satunya kata-kata mutiara islami tentang taubat yang bisa jadi bahan perenungan dan semoga memotivasi kita untuk pertaubatan Berkah terindah yang telah diberikan kepada kita adalah kesempatan untuk bertaubat. Jadi, tunggu apa lagi? Taubat sejati bukan hanya berhenti dari berbuat maksiat, namun juga berbalik menuju kebaikan dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk tetap berada di jalan kebaikan itu, atau istiqomah, kebahagiaan dicapai melalui tiga hal: satu, bersabar ketika diuji; dua, bersyukur ketika menerima nikmat; dan tiga, bertaubat atas dosa-dosa. Ibnu al -Qaim. jangan pernah meremehkan kekuatan istighfar. Karena itu adalah senjata yang akan membawa kembali kepada Allah dan dapat meringankan kesulitan yang kamu hadapi. Jangan terbiasa meremehkan dosa kecil, ibarat kerikil, sedikit demi sedikit bertambah dan segera berubah menjadi gunung, mufti Ismail. May. Taubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. <SILENCIO> Jadikan taubat bukan hanya untuk dosa-dosa yang telah kamu lakukan, tapi juga untuk kewajiban yang belum kamu tunaikan. Ibnu Tamiyah. <SILENCIO> Tidak ada kata terlambat untuk memohon ampunan kepada Allah. Mungkin matahari masih terbit esok hari, tapi belum tentu dengan kamu. Apakah masih hidup ataukah tidak? Maka, bertaubatlah hari ini. Kebanyakan jeritan dari para penghuni neraka itu adalah penyesalan karena menunda tobat mereka hadis riwayat muslim kenikmatan bagi orang yang diuji dengan kesusahan karena dia berhasil membuatnya lebih dekat kepada Allah dengan evaluasi diri taubat dan memperbaiki diri A agim dosa adalah penyakit Taubat adalah obatnya, dan berpantang dari itu adalah obat yang paling mujarab. Ali bin Abi Thalim, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Ahmad: "Kamu menginginkan kedamaian, taatlah kepada Allah." Taruh keningmu di atas tanah, bicaralah kepadanya, dan curahkan semua isi hatimu. Renungkan, sesali, dan bertalbatlah. Desa yang membuatmu sedih dan menyesal itu lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu sombong. Ali bin Abi Talib Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Jangan menunda taubat Karena semakin lama perjalanan yang ditempuh Kembalinya juga menjadi semakin sulit Tidak ada pemberi syafaat yang lebih berhasil daripada taubat. Saat kita melakukan kemaksiatan, sebenarnya kita sedang mempersiapkan penderitaan. Hanya taubat yang mampu membatalkannya. A'akin. Janganlah sekali-kali engkau berputus asa dari dosa, karena pintu taubat senantiasa terbuka. Ali bin Abi Talib. Demikianlah kata-kata mutiara Islami tentang taubat. Semoga menjadi motivasi kita untuk menjadi ahli taubat. Amin ya Robbal Alamin. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabilahi taufiq